saya dong Pak. Ya. oke. Demo so, 3. Tarinya Pak. Nama saya Nana saya dari kelas Oke, selamat pagi semuanya. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 2. Nah, ini kelihatan gambar kan? <tuh> Di sini ada dua persegi panjang yang persegi panjang pertama A1. Yang pergi sepanjang kedua ada A2 Nah, sesudah gambar ini Untuk mencari titik tengah jadi kita masukkan konsepnya seperti ini Untuk mencari nilai X-nya dan Y-nya Nah, di sini X-nya cuma satu Dikarenakan X-nya di sini sejajar Nilai X-nya sejajar Titik X-nya sejajar Oke, jadi X-nya sama dengan 4 meter Habis itu kita mencari luas dari persegi panjang A1 Dan luas persegi panjang yang kedua Di sini kita rumus panjang kali lebar Langsung aja 8 dikali 6 sama dengan 48 meter kuadrat Lalu 3 kali 4 sama dengan 12 meter kuadrat Setelah mencari nilai X Lalu kita mencari titik ordinary y. Rumus titik ordinat y a1 sama dengan a1 dikali y1 ditambah a2 dikali y2 per a1 tambah a2. Y sama dengan, masukkan nilai a1-nya tadi ada 48 y1-nya 3 kenapa 3? 3 adalah setengah dari 6. Selain dari a1-nya setengah dari nilai 6, itu 3 lalu a2-nya tadi 3x4 sama dengan 12, masukkan nilai 12-nya dan y2-nya 7,5 kenapa di disini cuma 7,5 sedangkan dari setengah ini ada adalah 3, setengah dari 3 adalah 1,5, jadi itu di dulu panjang Y nya ada 6 ditambah 1,5 jadi 7,5 lalu per 48 ditambah 12 Y sama dengan, dikali 48 dikali 3 sama dengan 144 ditambah 12 kali 7,5 90 per 48 ditambah 12 sama dengan 60 jadi Y 234 60 jadi hasilnya adalah Y 3,9 jadi jadi, titik koordinat berat bendanya adalah X-nya 4 dan Y-nya 3,9.